You <laughs> go <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Lagi apa? Tanya banyak, tinggal kelihatan ya. kecil kecil ya? Iya, iya. Hai, Gini ya, iya, gini ya, gini ya, kasih makan lagi ke sini. Mau lagi. Coba ini. jangan dibuang makanannya. Kasih sampai dia, dia makan. Oke, okay, pegang. Oke. Tunggu sampai datang. Nanti dia datang, nanti dia mau dia makan. Oh, dia makan yang di bawah. Mau lah ya. ikut ya. Oh, ya, lepas, ya lepas ya lepas ya hmm. tinggi gitu. jari halo kau sini sini sini. sini rusuh. dia udah. dia udah. kunci kan ya. Awas. Awas. Tuh mau tuh nunggu tuh. lempar lempar di sini lemparnya. Tuh. Oh, makan. Makan yang bisa. Dia makan hari. Hidungnya. hidungnya. See guys. Bye guys. Dadah. Nah, dulu dadah, dulu dulu semua rusa. <susuk> Disa, apa? Disa. Ada e, -e, -nya. Re... Re e nya. warna apa? E -e terus? <tuf> terus? バイバイ